Guys, Di Max. Ini lama. Regis, Papa, aku di sini. Wah. Akhirnya lihat ini kamu. Yang mana? Lah lah, ngelag kali servernya woy. Ngang. Woy, kritik levelku, Pak. <tuh> Goblok. <tuh> Astaga. Woy, balikin. Aku dapat kayunya susah, tadi di sana aku dapatnya tapi kan hmm. anda juga untuk nyolong nyolong armor saya mana? Ah aku, aku pakai sebentar bapak nanti balikin kalau darahku udah penuh. Jangan dihancurin. Dapat dapat crafting table gratis lo? Goblok. <laughs> ah ah. Ke jedot. apa itu? Oh man hahahahahahahaha <gissant> <GinnatOR Neusil: gissant> siapa suruh <buka> keduanya anjir <gissant> Boy, Giteria. Giteria, girian, <gissant> ah, saya takut, saya takut. Mana? Ah. oh oh Bapak, bapak, bapak, bapak. Hahaha. Kipper, kipper. Tolong katu, katu, katu. Jangan <tuk mashediki> kau jangan bawa kesini, gomblong. Kau jangan bawa kesini. Kau jangan bawa kesini, gomblong. Eh jarakku setengah loh. Kau jangan bawa kesini, gomblong. Eh. Tahu ini siapa nih? <guluh> untuk pake sikit. Ya Allah. Kita, kita, kita ah, ah, siapa ke situ anjir. Sumpah. sumpah. aku. jangan Aku lagi kaya ini. Siapa lagi Aduh, siapa suruh taruh creeper di dalam sini, anjir? Buka Ya aku, itu. aku. tolong, Goblo. <tuk> goblok kesat. Goblok kau ham sumpah. Sumpah. sumpah. Eh, ya main, main bom ini, main bom perang bom ini. Ya ampun, aku mati, Pak. eh Love. Tolong. Goblok. Eh, sumpah. Aku mau nye, aku mau berlindung dulu. Jadi, <tuk> ada Ilham. Nah, ayo sini kamu peserta pertama. Goblok. <tuk> <tuk> Minggu gampang, sumpah. Ayo ikut-ikut saya, creeper. Ayo, ada, oh. ada banyak kok nih oh. Ada ilham di sini, ayo cepet sini. Ayo, aku digoyang <laughs> tadi, Pak. Aku digoyang <laughs> tadi, Pak. Sumpah, kabur. <laughs> <laughs> ya, <ada sil. laughs> Siapa yang penting? Aku dapat call. Akhirnya dari temenku, <laughs> <laughs> aku hidup. <laughs> Tidaknya aku dapat iron guys. Aku masih farming. Aku masih stay di sini guys. Wih gila. Ayo aku... paper banyak banget sih. Aau nih, ilham. Kok salah ya? Tolong, ngeri. Iron yai. Masuk paper. Bapak, nah. kamu jangan, Hello. kamu jangan bawa creeper dalam sini, Pak. Awas. Nggak apa-apa kan, nggak seru. Eh, tolong, aku darahku sekarat nih, Pak. Buset, creepernya banyak banget, bener. Lagian, kamu ini, ini juga hardcore. Aduh. Oh, tapi, <laughs> tapi nyerem, serem juga kalau mati, Pak. Dia kayak dunianya sama nah. mati sekali. Creeper, creeper, creeper. Makanan aja gak ada. Ayo bawa ke Paleji, <laughs> bawa ke legy. Ayo, ayo, ayo. Putu punya logan apa deh kak? Bapak. Ini, ini priaan gua nih. Bapak, airin gua. Salah. Airin gua. Airin gua. Airin gua tinggal di dekat aja loh. Bapak, ya ampun, oi manusia. Ayo sini, sini. Air kerper kerper, di sini ada ada tamu loh. Nih namanya kerper. Tolongan. Tolong kamu jangan ituin apa lagi ya. Awas. kayak dengar suara Enderman, Pak. Pian. Bapak aku enggak ada torch. Torchku semua satu. Aku enggak enggak pakai torch terang. Eh, clipper sini, sini sini. Kamu main aku kayak kayak sider gitu. Aku kaga. Enggak kagak. Enggak, bro, respect. Oh iya, respect. Ah Ada temannya play di sini. Capek. Ini yang warna hijau, loh, zombie, <tuk> das. zombie, zombie, semua, hijau semua, lo tuh muka -se <tuk> ini, hitam kirain rezeki ikan. Oh, ilham ikan, ikan, main ikan, sumpah ikan, kamu ikan, kamu ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, <laughs> jangan play video it Jangan-jangan Hahahaha cepetan Aku melihat ada yang mati di depan mataku Jadi Hahaha Jangan jadi survival jadi survival <laughs> <laughs> Sama jadi survival please. please Please Please Please Kita Kita semua jadi survival aja kalau bisa <laughs> Hah Nggak maksudnya jadi hardcore Ya boleh Apa Kenapa? Eh, aku mau buang sampah uh, ini uh. Tolong ya tolong Salah uh -huh. iron 64 ku diambil loh Kamu buang, sa kamu buang sampah atau buang tea? Ti <tie bull> <avía> ini <g approaches> ada iron 26 26 Iron 26? Aku, aku adanya 29 Yang ini ya dulu Maaf ya. aku, udahlah mati aku lagi lagi pengen Aku mati. Parah. itu itu si Rani kasihan aku, hancur. aku nyari aman aja daripada silku hancur. Si si ini Rani. Itu katanya, ini file to verify username pakai okay, coba uh... ori. Nah, harus ori gitu ya? Yeah. Hah, serius kan? Bapak, hei, hei, ya <laughs> terang biar terang Ini ada tors ini ada torch. Oke, ini ada torch. Okay. Ini ada torch. torch. Ini ada ada <prannya>. torch. <laughs> <laughs> kau ke jeb